Dengan ini kita sudah bisa menggunakan aplikasi Zoom. Oke sebelumnya welcome back. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara daftar Zoom menggunakan akun Gmail. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini.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 Karena di sini kita sudah menginstalnya, kita tinggal membukanya. Ini adalah tampilan halaman awal dari aplikasi Zoom. Pada bagian ini, pilih sign in saja pada bawah bagian kanan. Kemudian, klik tombol yang ada ikon Google-nya di sini. Selain itu, kalian juga dapat mendaftarnya dengan menggunakan akun Facebook dan SSO. Klik akun Google untuk melanjutkannya. Kemudian kita akan diminta memilih akun Google yang ingin kita gunakan agar terdaftar pada Zoom. Oke, di sini kita pilih email yang ingin kita gunakan. Oke, nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita untuk minta memasukkan tanggal lahir kita sini kita masukkan saja ya. Oke, seperti ini. Kita masukkan tanggal lahir kita untuk dikonfirmasi oleh Zoom. Oke, kita isi pada bagian tahunnya juga. Seperti ini. Ketika sudah selesai, klik continue. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pilih tombol create account atau buat akun. Oke, okay, tunggu sebentar. Proses pembuatan akun sedang berjalan dan connecting. Oke, okay, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Zoom. Oke, okay, seperti itulah kira-kira caranya. Bagaimana? Cukup mudah, bukan?